dengan cara klik like, komen, dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya Tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dan bahagia dari Lesti dan Bilar tentunya Baiklah persahabat untuk menemani santai pagi kalian saat ini Di Jumat yang berkah ini Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kebahagiaan, keberkahan Dan mudah-mudahan persahabatnya kita selalu kompak untuk mendukung idola kesayangan Leslar Family, dan pastinya Bang Min akan selalu menyuguhkan info-info menarik dan pastinya kabar spesial dari idola kesayangan kita di kabar pertama persahabat tentunya tepat banget ya kita semua Leslar Lovers di tanggal 24 ini merayakan heavy tentunya anniversary Leslar Masya Allah. Alhamdulillah persahabat Tepat di tanggal 24 ini Untuk yang ke-31 kalinya Mudah-mudahan Leslar, Lesti Bilar Jodoh Tiljana Dan mudah-mudahan Lesla Lovers Dimanapun berada Mudah-mudahan kita semakin kompak Dan semakin solid untuk mendukung yang terbaik Buat idola kesayangan kita Kita lihat kalimat caption yang ditulis oleh Akun Sandal Puti Bilar Selamat tanggal 24 untuk ke-31 kalinya Jodoh Tiljana kalian Buat semua yang masih bertahan, terima kasih Karena perjalanan 31 bulan ini gak mudah Ngikutin dari awal, kisah mereka emang sering banget jadi nyamuk Karena dunia milik berdua yang lain ngontrak katanya itu persahabat Masya Allah Memang, mengikuti perjalanan Leslar itu tidak mudah Begitu banyak cobaan, begitu banyak ujian Apalagi persahabat ya, tentunya kita diuji dengan cobaan yang sangat luar biasa tapi kita semuanya sanggup melewatinya, mudah-mudahan Lesnar semakin kuat, semakin kompak, semakin solid, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Kita lihat di beberapa tanggapan komentar, begitu banyak tentunya doa-doa yang diberikan. Di antaranya dari akun yulianiyuli di situ mengatakan, Selamat tanggal 24 ke 31 Leslar semoga senantiasa dilimpahi kebahagiaan, kesehatan, kesuksesan, keberkahan, jodoh tiljanah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Robbal Alamin. Kemudian juga kita lihat persahabat komentar selanjutnya dari akun Evanovia empat tiga Masya Allah, btw ngakak dah yang pas mas tukul, mas bilar, mas bilar dicuekin karena mereka asik sendiri kalau udah ketemu katanya tuh, masya Allah, emang idola kesayangan kita selalu saja membuat kita happy dan selalu bahagia. Kemudian juga selanjutnya persahabat kita lihat di sini begitu banyak juga persahabat ya tentunya tanggapan-tanggapan positif walaupun di luar sana banyak juga yang tidak menyukai kita lihat di unggahan ini biarpun banyak yang gak suka biarpun banyak yang menghujat Leslar tetap di hati Leslar tetap berkelas yang hujat apakah sudah bahagia? Tuh, bersahabat biarpun banyak Leslar yang gak suka biarpun banyak yang menghujat tetap ya, idola kesayangan kita selalu di hati, Masya Allah Mudah-mudahan semakin banyak dukungan, semakin banyak doa dan support yang diberikan dari orang-orang baik Yang tulus mencintai Leslar Family Kemudian juga persahabat selanjutnya kita lihat Ada postingan ini ada Masya Allah banget ya Kata Bunda lesti bakal ada sesuatu Wow Banyak yang bilang Leslar tentunya ini fotonya bareng Tentu yang sudah menggeluti musik video Mudah-mudahan bersahabat ya, ada single terbaru yang muncul, single-single terbaik benda Lesti yang tentunya dikeluarkan. Kita sebagai warga Konoha pasti sudah gak sabar banget menantikan dan menunggu karya-karya terbarunya Lesti Kejora. Masya Allah, doakan saja yang terbaik. Bismillah, semoga ada kejutan bahagia yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita. Kemudian juga selanjutnya persahabat kita simak, ada postingan Papa B dengan tentunya Ica ini keponakannya Papa B ya anaknya Bang Bensi Kumbang jangan salah kaprah nih bersahabat ya karena di luar sana haters netizen selalu nyinyir dan selalu berkomentar tidak baik Papa B foto dengan cewek disangka selingkuhan padahal persahabat ya itu tidak dibenarkan. Kali ini ada postingan Papa B dengan seorang cewek. Ini adalah Ica, keponakannya Papa B, yang salah tangkap persahabat. Ica ini sudah menjadi model yang luar biasa. Masya Allah, mudah-mudahan sukses ya untuk Ica, anaknya Bang Bin mudah-mudahan tentunya bisa membanggakan kedua orang tua wow papa bi aja bangga banget nih punya keponakan yang sudah sukses menjadi modeling luar biasa masya allah dengan yang terbaik untuk keluarga besar Leslar mudah-mudahan selalu bahagia dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik kemudian juga selanjutnya persahabat kita lihat kali ini ada tanggapan dari papa bi sebelumnya ada dm masuk di situ mengatakan, istrimu Bilar makin cantik dan berkelas katanya itu dan kita lihat jawaban yang luar biasa Alhamdulillah kata Papa B, terima kasih mudah-mudahan saya bisa selalu memberikan efek positif buat istri saya Amin, Masya Allah Tanggapan yang sangat membanggakan kita semuanya Doakan yang terbaik untuk Leslar, mudah-mudahan selalu bahagia, apapun yang dilakukan selalu dimudahkan